kita lihat bahan utamanya adalah pipa aluminium dari antena gunting, isolasi dan skrup, serta pipa PVC atau pipa pralon kemudian kabel tembaga ya dan kabel antena oke langsung kita rakit saja kita kupas kabel antena kemudian kita beri lubang pada pipa aluminium dengan menggunakan obeng kita kasih skrup untuk pengait kabel antenanya ya. Yang ke bagian ground juga sama, kita kasih lubang, kita pasang kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terasa kencang, kita kencangkan skrupnya biar lebih kencang. Kemudian yang Inner atau ground atau positifnya ya, nah ini <tuh> kita ikat sama, kita, kita kencangkan sekrupnya biar lebih rapat ya. Kemudian kita masukkan ujung positifnya di atas seperti ini kita masukkan ke dalam pipa PVC. Nah, kemudian, bagian atasnya kita kasih isolasi biar air nggak bisa masuk. Ya, nah, usahakan rapat. Kalau ada tutup, mending dikasih tutup uh, pipa PVC. Ya, itu lebih rapat. Nah, ini saya rasa juga sudah cukup rapat. Kita tambah lagi isolasinya Nah seperti ini Kemudian di bagian bawahnya juga kita isolasi Terlebih dulu kita ganjal kabelnya biar nggak bergerak Kemudian kita isolasi ya, Seperti ini Itu tujuannya hanya untuk kabel, biar tidak bergerak saja, ya. Biar tidak mudah putus. Ini udah tidak hanya mudah, kemudian ujung kabel yang satunya di kabel antena kita kupas seperti ini. Ini video sengaja saya cepatkan biar tidak menguras kuota Anda, ya. Oke, seperti ini. Nah kemudian kita hubungkan Ke Kabel tembaga ini ya Kita kupas dulu Nah kita bentuk seperti ini Nah terus kita Kasih isolasi juga Biar mele Melekat ya Seperti ini Ini juga bisa untuk dudukan HP ya nantinya Oke, Nah seperti ini Terus ujungnya kita kupas Untuk mengaitkan Kabel Antena tadi ya Nah seperti ini Terus kita Ikatkan atau kita Lilitkan kabel antena itu Ke kabel tembaga Seperti ini Nah bolak-balik Sama saja ya Nah, kita kencangkan menggunakan catut, ya. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah kencang, kita tutup dengan isolasi. Ya, nah, ini cuma tujuannya, cuma biar kencang aja, ya, biar rapat. Nah, nah seperti ini, ini cuma contoh ya, tidak usah terlalu rapi. Nah, kemudian kita tes ya kecepatan internetnya. Kita uji kecepatan internet. Nah, ini segini ya, karena di sini sangat lemah sekali sinyal ya. Nah ini. nah, ini udah mau naik ya. Nah, udah mau naik, turun lagi, naik lagi ya. Nah. Oke, kita uji tanpa antena. Tanpa antena cuma 0,0 semua ya. 0,0, Kemudian kita tempel lagi ya antenanya ya. Kita tempel, tunggu sebentar. Nah, sudah merangkak naik ya, dua dua lebih ya, dua enam dua tujuh. Oke, ke video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.